sa menikah dengan Nikita Willy Indra Priawan ingatkan sang istri soal status dan pekerjaan. Nikita Willy dan Indra Priawan tentu sedang menikmati masa indah sebagai suami istri yang baru menikah. Namun setelah sa menikah, Indra Priawan berikan peringatan pada sang istri. Bahkan putra bos Belu Bertini sempat menyindir Nikita Willy yang seolah mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri. Cepetannya pulang, masa baru beberapa hari jadi istri sudah ditinggal suaminya, beber Indra Priawan. Mendengar teguran sang suami, Nikita Willy seolah merasa bersalah dan langsung meminta maaf Oke, okay, sorry, kata Nikita Willy Indra Priawan kemudian menceritakan jika sang istri sudah harus bekerja tiga hari setelah mereka menikah Pengusaha muda ini memaklumi pekerjaan sang istri Meski mengatakan ada perjanjian baru setelah keduanya jadi suami istri Tapi sehaga papa, Niki itu pekerja keras dan harus doing with hard clearly Tetapi sekarang dia harus pulang jam 10, mau skennya banyak atau tidak harus pulang segitu Kata Indra Priyawan Indra menyatakan, tak masalah jika Nikita bekerja namun harus ada batasan waktu untuk pulang Seminggu menikah, Nikita Willy tanya soal kesuburan ke dokter. Istri Indra Priawan bingung jawab ini satu minggu lebih menikah. Aktris Nikita Willy tampak penasaran dengan masa subur. Karenanya, Nikita Willy pun langsung menelepon dokter Obgin atau dokter kandungan guna mengetahui perihal kesuburan wanita. Pasca menikah Indra Priawan, Nikita Willy tampaknya tak ingin menunda punya momongan mengetahui dan memahami masa subur adalah langkah awal bagi wanita yang sedang dalam masa program kehamilan hal tersebut tampaknya yang sedang giat dilakukan Nikita Willy usai menikah Nikita Willy pun menelepon dokter Objen berbincang dengan dokter Alvin Setiawan, Nikita Willy tampak penasaran dan langsung bertanya perihal masa subur wanita saya cuma mau nanya, waktu itu kan dokter bilang, Kalau misalnya masa subur perempuan itu awal dari haid itu dikurangi 14 hari ya Tanya Nikita Willy Betul, jawab dokter Alvin Setiawan Penasaran, Nikita Willy heran kala melihat siklus masa suburnya di aplikasi berbeda dengan apa yang dikatakan sang dokter Menjawab pertanyaan Nikita Willy, sang dokter pun mengurai penjelasan Mendengar pertanyaan sang dokter, Nikita Willy mendadak bingung Kok di aplikasi saya kayak hari terakhir menstruasi ditambah 7 hari? tanya Nikita Willy. Itu tergantung siklus haidnya Niki. Mungkin siklus haidnya Niki 28 hari ya. tanya dokter. Iya, mungkin ya. jawab Nikita Willy ragu. Betul enggak 28 hari? tanya dokter lagi. Nanti coba saya hitung lagi. pungkas Nikita Willy. mengurai jawaban. Sang dokter pun memberi penjelasan. Bahwa sebenarnya, pemberitahuan di aplikasi ini kita Willy dengan apa yang pernah ia sampaikan itu sama saja Kalau 28 soalnya, misalnya hai tujuh hari, kan tujuh ditambah tujuh itu empat belas Empat belas hari itu kan pas di tengah Sama dengan dua puluh delapan dikurangi empat belas kan ujar sang dokter Oh, timpal kita Willy Jadi sama aja artinya kata sang dokter Maksud saya, dikurangi 14 itu karena siklus haid orang itu enggak selalu 28 Ada yang siklus haidnya itu 35 Nah kalau dia yang siklus haidnya 35, itu masa suburnya di hari ke 21 Jadi kalau di aplikasi Niki itu tampak seperti dua minggu setelah haid, sambung dokter Obgen Memastikan jawaban, Nikita Willy pun kembali bertanya Hingga akhirnya, sang dokter memberikan solusi agar Nikita Willy tak kesulitan menerkan berkah soal masa subur Nikita Willy diminta memberikan kalender menstruasinya kepada sang dokter Hal itu bertujuan agar sang dokter bisa menghitung rata-rata siklus menstruasi sehingga Nikita Willy bisa tahu kapan masa suburnya jadi mendingan kalau misalkan, kan saya menstruasi tanggalnya berbeda-beda. Jadi mendingan hari terakhir menstruasi abis itu saya tambahin 14 hari aja gitu? Atau saya tambahin 7 hari? Tanya Nikita Willy. Pernah bikin kalender 6 bulan terakhir enggak? Tanya dokter. Ia pernah pungkas Nikita Willy. Jadi tiap hari pertama haid ditandai. Nanti kirimin ke saya aja tanggal-tanggal selama 6 bulan terakhir. Di situ kan bisa kita rata-rata, Ibu sang dokter